Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Sidni ilman nafi'a war syukni fahmah ya Arhamar arhamarrohimin. Amin. Ingat selalu ya pesan Bu Ulin, lakukanlah dari hati, karena apapun yang dari hati akan mudah dijalani. Ada kata-kata nih untuk materi hari ini. Aku tak peduli berapa atom yang dibutuhkan atom C dan atom H untuk berpasangan membentuk hidrokarbon. Yang aku tahu cukup satu atom C dan satu atom H untuk membentuk senyawa as. Lanjut belajar yuk. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah kalian tahu tentang senyawa yang terkandung di dalam bensin, gas LPG, uh, senyawa yang digunakan untuk pengalasan, aspal? Dan minyak pelumas Nah itu akan kita pelajari dalam materi hidrokarbon Yuk simak videonya Materi hidrokarbon adalah Senyawa yang ada dalam makhluk hidup Nah kaitannya dengan TKR dan TBSM nanti adalah Minyak bumi atau bahan bakar Minyak bumi atau bahan bakar itu mengapa kok bisa mengandung senyawa hidrokarbon? Karena minyak bumi itu terbuat dari bahan fosil. Fosil itu adalah makhluk hidup, tapi yang sudah terpendam jutaan tahun yang lalu. Oke, lanjut. Jenis-jenis senyawa hidrokarbon masih banyak lagi selain yang saya tampilkan di sini. Nanti bisa dibaca di bahan ajar ini yang ada kaitannya dengan bahan bakar. Ada tiga, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana, ciri-cirinya seperti itu. Oke, okay. yang paling penting di sini adalah rumus senyawanya. Rumus senyawa untuk alkana adalah cnh 2 n 2 Maksudnya apa? Maksudnya untuk N adalah jumlah C Jadi nanti kita bisa menghitung jumlah H-nya dengan rumus 2N plus 2 Contoh Jika jumlah C-nya 2 Maka kita menghitung jumlah H-nya adalah N-nya kita ganti dengan jumlah C Berarti untuk jumlah H-nya 2 dikali 2 ditambah 2. Jadinya berapa? Iya benar. Jadinya hanya ada 6. Oke. Contoh lagi. Kalau C-nya 5 berarti jumlah h berapa? Jumlah h gimana rumusnya? 2N plus 2. N-nya kita ganti dengan jumlah C, jumlah C nya 5, berarti kita ganti 5 2 dikali 5 ditambah 2 Jadinya berapa? Iya benar C5H12 2 dikali 5, 10 ditambah 2 Jadinya C5H12 Untuk penamaan hidrokarbon alkana Itu sebagai berikut C1 ada metil C2 etil Dan seterusnya Untuk yang C5 bacanya adalah pentil Oke okay? Untuk alkana Penamaannya Ilnya dihilangi Ilnya dihilangi Diganti dengan Ana Oke okay? Misal c 2h6 c nya 2 di sini C2 namanya etil ilnya diilangi diganti anak jadinya etana terus misal C5h12 c-nya 5 pentil ilnya diilangi diganti anak jadinya di pentana, oke sampai sini sudah paham ya. Lanjutnya adalah alkena. Ciri-cirinya alkena rangkap 2 dan seterusnya bisa dibaca di bahan ajar. Yang terpenting di sini adalah rumus kimianya. Rumus kimia untuk alkena adalah CnH2n. Maksudnya apa? Untuk mencari jumlah H. Eh, Jumlah c-nya cuma diganti dikalikan dengan 2. Contoh: jika c-nya 2, cara mencari jumlah hanya gimana? Tinggal dikalikan 2 dari jumlah c-nya. Jumlah c-nya 2 berarti dikali 2, jadinya berapa? Iya, benar. C-2, H4. Contoh lagi: jika c-nya 4, maka jumlah hanya berapa? Tadi caranya gimana? Jumlah c dikali 2, berarti jumlah c-nya 4 dikalikan 2 jadinya. Iya, benar, jadinya c 4H8. Bagaimana dengan tata namanya? Untuk tata nama Alkena, gampang, ilnya dibuang, diganti. E nah Berarti kalau ada C2H4, C-nya 2 etil diganti etena. Jadinya etena. Oke. Berarti kalau C4 jadinya apa? Iya, benar. Butena. Sudah paham ya? Kita lanjutkan dengan aluna. Alkuna itu rumusnya adalah CNH2N-2. Maksudnya apa? Untuk mencari jumlahnya, jumlah C dikali 2 dikurangi 2. Jumlah C dikali 2 dikurangi 2. Contoh. Contoh bila C-nya 3, maka mencari jumlahnya gimana? Jumlahnya jumlah C kali 2 C nya 3 dikali 2 dikurangi 2. Harus dikurangi. Sesuai rumus umumnya. Oke. Berarti jadinya berapa? Iya, benar. Jadinya C3H4. Contoh lagi. Contoh lagi ada C8. Cari H-nya berarti gimana? Jumlah C dikali 2 dikurangi 2. Jumlah C-nya 8 dikurangi. Dikali 2 dikurangi 2. Jadinya berapa? Ya benar, C8H14. Untuk penamaannya gimana? Gampang. Untuk penamaannya, ilnya dihilangi diganti dengan apa? Iya benar, diganti dengan una. Oke, berarti kalau ini C3H4 namanya apa? Propuna, betul Sekarang kalau C8 Itu namanya oktil Jadinya Oktuna Ya, betul Sekarang kalau dalam bensin Terdapat senyawa oktana Oktana itu berarti C-nya 8 Dari kata oktil C-nya 8 Karena oktana berarti dari golongan alkana Cari jumlah H-nya gimana kalau alkana Untuk alkana jumlah H-nya Jumlah C dikali 2 ditambah 2 Jumlah C-nya 8 Dikali 2 Ditambah 2 Jadinya 18 Ya benar Sekarang kalau saya balik Maksudnya dibalik gimana? Kalau ada pertanyaan C3H4 Termasuk golongan apakah itu? Alkana, alkena, atau alkuna? Caranya bagaimana? Caranya adalah jumlah C selalu kalian kalikan dengan 2, selalu dikali dua. Jika nanti ternyata hasil perkaliannya itu sama dengan jumlah H Maka dia termasuk golongan al-kena Jika hasil kalinya ternyata jumlah Hnya itu bertambah Maka al karena Jika hanya berkurang masuk golongan al-kena Maksudnya gimana? Contoh ini tadi C3H4 C, 3, kita kalikan 2, berarti hasilnya 6. Oke, 6 ke 4, kita lihat jumlahnya, berkurang apa bertambah atau malah sama? Oh, ternyata jumlahnya adalah berkurang. 6 ke 4 itu berkurang, kalau dia berkurang berarti termasuk golongan al kunah. Contoh lagi, ada C5H12, C5 kita kalikan 2, jadinya berapa? 10, oke, okay. 10 ke 12, hanya ini bertambah atau berkurang? Oh ternyata bertambah, jika bertambah maka namanya adalah? Al-Kanab, Contoh yang terakhir C3H6 3 kita kalikan dengan 2 berapa? Ya, 6 Ternyata jumlah hanya juga sama dengan 6 Tadi kalau jumlahnya sama adalah al -kirna. Sebelum Bu Ulin tutup pelajaran kimia hari ini, ada latihan soal yang wajib kalian kerjakan dan disetorkan ke aplikasi sekolahan ID. Yang terakhir ada pantun, pergi ke ambarawa bawa permata, berburu mangga dan pepaya. Wahai siswa-siswiku yang tercinta, kerjakan tugas dengan gembira. Pagi berangkat membeli nasi, makan pizza penuh sensasi. Mari bertekad raih prestasi meski dalam masa pandemi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.